Bukan jadi uh, belum join Oke tapi saya harapkan untuk mahasiswa PA masing-masing uh, Untuk penjelasan malam ini tolong dipahami Yang nggak paham silahkan bertanya langsung Bisa ke dosen PA-nya langsung atau bisa ke saya uh, Dan tolong saya minta uh, bantuannya uh, Untuk teman-teman PA-nya yang satu PA itu bisa diberikan infonya ya Jadi maksudnya kita nggak miskom, ya Terima ya, kasih. Terima kasih. Oke kita mulai. Selamat malam teman-teman semuanya. Maaf sebelumnya saya agak mendadak ya. Baru pagi tadi saya sampaikan kita akan melakukan pertemuan malam ini untuk KRS. Jadi pertemuan kita di sini karena dalam rangka pengisian KRS. Untuk minggu ini kita sedang sibuk dengan pengisian KRS. Untuk KRS itu sudah teman-teman bisa lihat di siakat kita itu sudah bisa diisi. Tetapi dalam aturannya untuk uh, pengisian KRS itu ada beberapa aturan. Ya teman-teman mungkin di sini ada juga mahasiswa yang baru ingin mengisi KRS karena waktu awal masuk perkuliahan itu masih uh, saya dan tim yang uh, mengisikan. BAA dan kapurubi yang mengisi untuk uh, KRS, gitu ya. Tapi sekarang teman-teman di sini sudah mengisi kembali. Cuma ada aturan yang harus teman-teman uh, ketahui sebelum mengisi KRS agar tidak ada yang namanya uh, kesalahan dalam pengisian KRS, gitu ya. There a screen, teman-teman, untuk mata kuliah saya mungkin ada yang sudah dapat, ada yang belum. Oke, okay. ada yang sudah dapat file ini? Sudah ada belum. Ya? Sudah, belum, belum belum ya? Belum, oh, belum. Ya, okay. udah, Bu. Oh, iya. Sudah, Bu. Sudah ada yang belum dan uh, sudah ada yang sudah gitu ya. <laughs> Oke, okay. saya jelaskan sedikit tentang pengambilan kode mata kuliah kita di Siakat. Maaf, uh, pengambilan mata kuliah kita di siakat. Ini uh, di sini ada angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3 dan angkatan 4 ya. Wow. Benar. Uh, saya ingin uh, penjelasan dulu angkatan nih menjelaskan terkait angkatan. Jadi saya lihat teman-teman ada yang masih bingung angkatan keberapa Karena mungkin kalau misalnya tahun pada bingung, saya juga bingung. Kalau Bu saya genap 2020 saya nanti saya ini jadi lupa-lupa karena makin lama nanti makin uh, banyak angkatan. Jadi saya e, menandai teman-teman itu dengan angkatan. Angkatan pertama itu di ganjil 2020. Itu angkatan pertama. Ya, ganjil 2020 itu angkatan pertama. Itu rombongan e, Mas Januar, Mas Andriana, Mas Nuranggia. Ya. Ya, tahu ya? Itu itu angkatan pertama. Angkatan kedua itu di genap 2020 saya sebut dengan angkatan kedua, angkatan kedua itu terdiri dari Pak Arman, ya angkatan kedua ya Pak ya, ya. pokoknya yang sama masuk dengan Pak Arman itu angkatan kedua. Untuk angkatan ketiga itu uh, di uh, ganjil 2021, di ganjil 2021 uh, siapa nih yang gak 2021? 2021? bagus Gus, Ebu, Ebu. Mas, Mas Agung Mungkin. Okay. Uh, Mas Lili ya Mas Lili angkatan 2 Bu Angkatan 2 ya Angkatan 2 Apalagi angkatan 3 di sini? Saya, Bu, angkatan 3 Oke okay. Berarti tau ya Angkatan 3 Pokoknya yang uh, sama Berarti itu satu angkatan Angkatan 3 Selanjutnya adalah Angkatan Genap 2021 Siapa di sini? Angkatan empat. puluh 2021 itu angkatan empat. Yang sekarang mengambil semester satu. Ada di sini? Artinya saya, ibu Mas Ananda. Ya. Oke, ada lagi temannya di sini? Saya, Bu. Ada, bu. Kan. bu. Oke, sampai berarti ya. <tuh> Oke, okay, karena PR-nya sekarang juga saya harus uh, memberikan penjelasan kepada teman-teman di angkatan 4 karena ini perdana untuk pengisian KRS, benar ya? Betul Bu, Jangan betul. Ya? Betul Bu. Oke. Okay. Ya, Bu, betul Ya, yeah. oke. Okay. Kita mulai ya, teman-teman. Jadi di sini untuk mata kuliah yang saya sediakan untuk maaf uh, saya disclaimer dulu bukan saya tapi prodi ya. Prodi sediakan itu kita sekarang berada di semester ganjil. Ada semester 1, semester 3, semester 5, dan semester 7. Perhatikan untuk total SKS-nya. ya. Untuk yang angkatan 4, ya, yang tadi angkatan 4 yang baru masuk akan mengambil di semester 1, itu mengambil 18 SKS. Karena apa? Karena teman-teman paket. Ya, angkatan 1 itu masih paket Jadi semester 1, semester 2 kita masih paket Semester satu ini teman-teman auto mengambil ini Ini pasti 18 SKS Belum bisa mengambil di atas Karena kita masih paket. Ya, oke. Untuk mata kuliah yang diambil Silakan dicek PA masing-masing sudah hmm. uh, mendapatkan nama mata kuliahnya Saya uh, mohon kepada teman-teman untuk input, jangan pernah input di luar dari ini, karena di tahun-tahun lalu saya ngecek itu masih ada yang salah input PA juga mungkin kan uh, capek kali ya, mungkin ada uh, ada masalah apa gitu, jadi kadang tervalidasi jadi, tapi jangan salah teman-teman kalau misalnya teman-teman salah input tervalidasi oleh PA, itu bahaya ya gitu, jadi saya uh, tekankan untuk mahasiswa soal di angkatan 4 mengambil mata kuliah jangan di luar ini. Ya. Silakan mau difoto silakan, mau dikirim nanti oleh PA masing-masing silakan karena PA sudah memegang ini. Ya. Total SKS teman-teman untuk semester 1 itu adalah 18. belas ya, ada Gitu. Ya. Oke, untuk angkatan 3. Angkatan 3 berarti mengambil Udah mengambil semester 3, bener nggak? bener Bu. Oke. Untuk iya, benar. angkatan 3, sip. angkatan 3 untuk SKS-nya, eh maaf, untuk uh, IPK-nya, di IP, maaf ya, indeks prestasi, bukan IPK ya, IP. Untuk IP di atas 3, itu teman-teman bisa mengambil 24 SKS. Ya. 24 SKS teman-teman bisa ambil sedangkan kita menyediakan Brodi menyediakan mata kuliah itu 21 SKS untuk teman-teman yang uh, peserta, teman -teman untuk teman-teman yang uh, berlebih berarti hmm. sks SKSnya ada berlebih ya lima, sama, para, itu bisa para. mengambil di semester lima satu mata kuliah, mata kuliah ya satu mata kuliah bisa diambil di semester lima, dan saya mohon untuk angkatan ketiga sebelum mengambil mata kuliah, tolong diskusikan oleh PA ke PA. PA-nya masing-masing, kalau misalnya PA-nya uh, tidak respon, kabarin saya. Oke, okay? ya, baik, dengar lagi. Bo. Oke, Bos. Kalau yang udah ngambil antara di semester 3 kan uh, saya ngambil 9 SKS berarti bisa ngambil di semester 5. Oke, okay. uh, sebenarnya untuk aturan dikti itu sebenarnya 24 SKS itu dikurang 9. Karena apa? Karena kita di dalam satu semester itu tidak boleh mengambil dari lebih dari 24. Masih apa yang nanya nih? Nah, oh, iya. Mas Deni, Bu, Mas Deni Oh, Mas Denny, oh. oke okay. Sorry, sorry Oh, ya, Mas Deni, ya Ya, 9 uh, SKS Berarti dikurang 9, Mas ini jatuhnya Tapi hmm. nanti saya tanyakan ke BAA Karena Eh kan, uh, Di semester 3 kan ini udah saya ambilnya IMK, hmm. basis data uh, Nah, ini nah. nanti saya ngambilnya Di semester berapa, Bu? Oh, iya, uh, kalau misalnya ada kelebihan SKS-nya bisa ngambil di semester 5 Oh, sisanya berarti ngambil semester 5? Yes, benar. Cuma sekarang saya uh, jujur aja masalah aturan Mas Deni nanti bisa tanyakan langsung personal ke saya ya. Dan oh, ya saya harus memastikan lagi ya, apakah maaf. boleh. Uh, misalnya nih, ganjil ini uh, Mas Deni mengambil 24. Sedangkan Mas Deni sudah mengambil semester antara 9 SKS. Jatuhnya oh. kan 9 ditambah 24 ya. Yeah. Untuk semester ini. Kan gitu ya? Jatuhnya yeah. ya? Uh. Yeah tahu saya itu didikti itu belum diperbolehkan. Tapi nanti saya sampaikan lagi ke BAA untuk pastinya. Ya, Mas Deni ya. Oke. Okay. Oke, okay. tolong ee uh, saya, saya nanti Mas Denny mungkin besok atau lusa saya teramping. Ya. Deni ya. bertanya, Bu. Uh, saya dengan ya, sama saya, dengan mas saya sama apa? dengan Mas Deni, Bu. Jadi tidak ya, hanya Mas Deni. Apa? Jadi hmm? tidak hanya Mas Deni, ada beberapa teman di sini juga yang ambil semester pendek ada 11 sampai 13 orang. Jangan okay. semester time pendek, inform mm -hmm. perlu bantuannya itu bu, semacam itu. Oke, okay. oke, okay, saya uh, saya minta satu orang sebagai perwakilan. Nanti akan saya uh, kabarin. Nanti tolong jelaskan ke teman-temannya. silahkan peruat uh, kata-kata saya. Siapa yang mau jadi perwakilan untuk angkatan tiga? Ya, mas Dini aja bu. Ya boleh bu, saya. Oke, okay, nanti WA saya mas Dini ya nanti ya, sampaikan mama. ke temannya dan saya berharap mas denny langsung sebarkan ke semuanya jadi tidak ada yang kehilangan info ya mas denny ya oke satu lagi bu ya okay. lagi, bu. Yeah, silakan uh, ber berkaitan dengan mata kuliah agama bu uh, uh -huh. kalau itu bagaimana ibu kalau kita kebetulan saya non muslim bu jadi gimana nantinya uh -huh. apakah oh, ada ibu. perbedaan atau okay. bagaimana Bu? izin untuk uh, mata kuliah agama itu sistemnya itu sebenarnya sistem konsep konseptual output sistem um, uh, output Mas Riki. Ya, terakhir kami diskusikan uh, seperti itu. Jadi ini agama adalah untuk lima agama. Ya. Jadi general ya, Bu ya. Izin. Yes, general. Ha -ha, benar. Terima okay, kasih, Bu. Oke, okay, Mas Riki. Oke. Okay. Ada yang bertanya nggak terkait Mas Sakura, nggak ada yang bertanya ya? Ini mata pelajaran oh. untuk mata kuliah saya mau bertanya Bu. Ya, itu di semester dua. Ya, mas untuk hmm? ini. Ya, untuk yang di semester dua apa kita pilih ya. mata pelajaran atau sudah fix diberikan oleh pihak kampus? Halo. halo maaf ya, untuk, untuk semester dua ya ya halo itu suaranya halo tunggu sebentar ya ya untuk semester 2 nya Apakah kita milih sendiri KRS-nya atau dipilihkan sama pihak kampus? Ini yang bertanya berarti baru mau semester satu ya, masuknya genap. Kalau semester satu biasanya sistemnya paket. Ini jawabannya. Terima kasih. Terima putus-putus. Oke. Okay. Oke. Halo? Mas Zulkifli, sudah jelas? Sudah okay, jelas, Bu. Oke. Okay. Okay. Mas Zul Kivli, angkatan berapa ya? Empat. Ya, angkatan Angkatan berapa Angkatan empat ya. Ya. ya baru kan mau, mau, mau semester. Kan yang semester 2, udah kita tempuh di semester satu. Uh, semester 1 dan semester 2 udah diambil. Belum. Angkatan 4, bukan bukan pertama masuk masuk dijenab beliau juga. Halo. Hah? Dengarkan. Halo? Halo. Saya ya. <coughs> Macetnya lagi di jalan juga itu juga di Oke oh, Mas Zul Benar Ya Menjelaskan okay, Mas uh, <suss> Mohon maaf Ibu, suaranya putus-putus. Halo. Sepertinya Bu Fika sedang ada gangguan ya rekan-rekan. Di sini suara saya bisa masuk enggak ya? Jelas, Jelas. Halo, mandi nah. sinyalnya putus-putus. Oke, okay, tadi Pak Zro Pak Zro bukannya udah semester 3 ya sekarang ya? Enggak. Baru mau menempuh kelas semester 1 apa semester 2, Bu. Oh iya, oke. Okay. Ah, semester 2. Oh, oh berarti Ntar, oh, Pak Zufri itu genap dua 1 dua ya? Ya, benar Bu. Satu, bareng sama Mbak Nadin ya? Ya, benar-benar. Oke, okay. jadi untuk yang uh, di semester satu atau baru masuk di... Iya, eh, eh, eh, genap eh, eh, eh, eh, putus eh, eh, putus putus Tadi sinyal saya tiba-tiba hilang, Ntar. oke. Okay. Sore sudah terdengar sekarang, sudah, Bu. Oke, okay, jadi uh, untuk yang, yang digenap dua puluh dua, satu itu masih di sistem paket, gitu ya. Nah, untuk selebihnya, untuk yang di baik, di ganjil dua eh, 20 21, kemudian yang digenap 20-21, maupun yang diganjil 21-22, itu sudah bisa memilih, memilih mata kuliah, gitu. Oke, ya, sampai di sini jelas? Halo? Jelas, Bu. <tuh> <Okay>. <tuh> Maksudnya yang, yang udah semester 3, yang... Yang bisa, apa ya, milih gitu ya, Bu? Iya, betul. Yang sudah melewati ganjil dan genap pertama itu sudah bisa memilih. Gitu. Kalau belum melewati ganjil dan genap, berarti masih belum bisa memilih. gitu. Ah, gimana nanti, Bu? Kalau misalnya kayak kita ini kan mulai dari genap ke ganjil. Nah, nanti kan masuk ke semester berikutnya nih berarti kan genap lagi itu milih gitu ya mata pelajaran atau tunggu yang ganjilnya baru milih gitu oke kan baru masuk uh, genap ya masuk ya, itu ya. ya ya berarti Pak Zulkifli harus menunggu untuk melewati semester ganjilnya ya iya gitu jadi teman-teman itu harus melewati sem semester ganjil dan genap, ya. Masing-masing satu berarti rekan-rekan bisa mengambil atau bisa memilih di semester uh, selanjutnya. Gitu, sampai sini jelas, baik Bu. Oke, okay, ini saya sambil jalan, ya. Rekan-rekan, <tuk> ya, kalau dengar suara kereta. Mohon maaf, <laughs> oke ada lagi nih Mas Syarif present, silakan Mas Syarif. Iya Bu, uh, izin bertanya, mm -mm. Ah, saya sudah cek di pengisian KRS ya Bu, mm -mm. Nah, itu untuk kelasnya itu masih ada yang unik Nah itu uh, untuk pemilihan kelasnya harus sesuai, uh, itu kan saya lebih dominan 301 ya Mm -hmm. namun ada juga mata kuliah yang T02 apakah memang dikombin seperti itu atau harus 301 semua Bu oke okay, jadi untuk kelas diusahakan atau rekan-rekan pilih yang sama semua jadi kalau misalkan mau pilih SI301 pilih semua mata kuliah 301 karena nanti berhubungan dengan jadwal VIKON iya takutnya Nanti ada yang bentrok lagi, seperti semester sebelumnya. Uh, gitu, Masyarif. Gimana? Ya, hmm? Namun ada satu makul, yang hanya ada 302, Bu. Tidak ada yang 301-nya. Oh, gitu. Mungkin belum di-input oleh Bu Fika, ya. Ya, jadi... Uh, mungkin rekan-rekan bisa lihat-lihat dulu nih, saya mau di kelas yang mana nih, gitu ya. Atau mungkin rekan-rekan uh, sudah punya, uh, pingin bareng-bareng lagi nih di kelas selanjutnya, gitu ya. Jadi disiap-siap, disiapin dulu kelas yang mana, baru nanti setelah Bika uh, buka, rekan-rekan bisa langsung input, gitu. Oke, izin uh, menambahkan Bu Pesah. Mm -hmm. Silahkan Bu Fika tadi, Bu Fika hilang Gak apa-apa Bu Thank you ya, Jari saya jelek nih. Jadi kalau misalnya saya menghilang kembali Mohon bantuan ya Bu ya. Iya Bu, saya juga lagi di jalan ini <laughs> Oke teman-teman Yang terkait uh, Kelas Jadi kelas itu saya masih membuka satu kelas Benar ya Karena masalah itu ya masih ada yang itu bu Next, bu oh ya uh, masih putus-putus suara saya sudah jelas oke okay. untuk uh, kelas saya masih uh, mengikut satu kelas benar ya halo halo ya, ya, Bu. iya ya, bu iya bu bener ya, ya saya uh, menginput satu kelas jadi teman-teman uh, karena saya masih kenapa saya masih menginput uh, satu kelas karena saya ingin memenukan satu kelas terlebih dahulu ya. gitu ya oke okay. uh, responnya ya, karena saya nggak tahu nih jaringan saya suaranya masuk apa enggak ya tentang bu, tentang bu. Tentang bu. Berarti ya. untuk yang angkatan 3, Bu, uh, izin bertanya. Hmm? Untuk pemrograman lanjutan, itu berarti yang hmm? dibuka hanya ST302, ya? Pemrograman lanjutan. Ya, iya. uh, nanti saya ubah itu karena kemarin ada uh, bermasalah di sistem, jadinya 302 yang ke-input, tapi sebenarnya itu kelas 301. Itu di-input nggak bentrok, kan? Itu diambil semua, ya? Iya, nggak uh, bentrok, Bu. Nah, Oke, okay. itu sebenarnya kelas 3.01 nanti saya ubah kembali. Tapi kemarin ada karena ada ketika saya input itu ada notif uh, sistem waktu itu jadi sementara saya 3.02. gitu ya, tapi nanti akan jadi 3.01. Saya ubah kembali. Ya, jadi maksud saya kenapa satu kelas dulu yang saya buka? Saya ingin memenuhi satu kelas dulu. Kalau misalnya sudah penuh, itu kelas saya akan membuka kelas baru karena apa? karena saya tidak ingin adanya yang namanya kelas buangan seperti tahun-tahun lalu, ya itu um, maksud saya kenapa saya satu kelas dulu, gitu dan saya belum bisa mengestimasi berapa kelas yang akan saya buka. Kalau saya buka lima kelas secara langsung nanti semuanya mencar tapi yang isinya nggak ada, itu yang ada malah demotivasi motivasi teman-teman malah menurun kalau misalnya temannya nggak ada satu kelas gitu makanya saya coba untuk memaksimalkan per kelas ya diisi aja dulu ya nanti kalau misalnya full nanti akan saya buka kelas kembali gitu baik bu sih oke okay. bu uh, um, ingin bertanya bu informasi ya? ya. ulang uh, untuk angkatan keempat berarti uh, hmm. boleh mengambil 18 sks ya bu ya ya di benar semester, ananda. Hmm? di semester 1 ya ya benar oh, ini okay. untuk mata kuliah di semester 1 ada 18 SKS untuk IPK nya memang eh maaf IP untuk IP nya memang kita tidak melihat untuk yang angkatan 4 karena kita masih sistem paket untuk semester 1 jadi Baik. walaupun IP nya 2 atau nasakom, oh ya, nasakom ya, nasib 1 koma yang uh, IP nya itu 1 koma itu masih tetap hmm. uh, bisa uh, mendapat 18 SKS karena sistem kita sistem paket. Gitu ya? Baik. Baik. Terima kasih ya, Bu. Oke, okay. Oke, okay, sama-sama. Ini ada beberapa pertanyaan uh, dari Mbak siapa dulu nih? Mbak Nida apa Mas Aldi nih? Siapa nih? Oke eh, dulu, Bu. Oke, okay, sip Mas Aldi, silakan. Bu, saya mau nanya, ini dosen PS saya kan Pak Galih. nah ini yang uh -huh. mengatakan dosen PA saya siapa ya? Kan soalnya Pak Galih kan udah keluar dari unsia kan, Bu? Terus, uh, ya. ini saya pas uh -huh. lagi memilih SKS di siakat, uh -huh. uh, ketika saya mau memilih uh, SKS-nya, ada keterangan di siakatnya melewati total SKS maksimum gitu, Bu. Kenapa ya, Bu? Padahal saya belum milih sama satupun gitu. Oke, oke, saya cek oke, Mas. Pakai PC oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, dulu oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, eh uh, untuk dosen PA-nya Pak Gali, sementara saya take over dulu, karena saya masih harus uh, menyebarkan ke dosen yang lain. Ya, teman-teman. Jadi uh, sementara saya juga menyebarkan dos, uh, mahasiswa PA yang enggak tahu uh, kemana mana orang tuanya. Jadi sementara saya take over dulu, jadi mahasiswa yang uh, PA-nya atas nama Pak Gali, silakan hubungi saya. ya Oke, okay. karena nanti yang ada oke, okay. jadi nanti yang ada uh, KRS-nya persetujuannya kan harus PA ya untuk ACC validasi KRS itu sementara saya yang take over begitu. Uh, oke okay, untuk yang kedua, oh Mas Jeremy udah dibantu pindah ya? Oke okay, udah dihubungi ya Mas Jeremy, oh Bu Fesa ya yang hubungi Pak Iwan langsung ya. Iya, Bu Fika. Oke, okay, thank you, Bu Fesa. Iya, soalnya saya juga lagi nyari-nyari nih buat. Iya, maaf, jadi uh, buat saya ada akses buat mindahin PA. Ya, saya uh, terencana hari ini, saya take over, cuma kebetulan karena anak saya sakit, jadi saya nggak ke kampus. Tapi insya Allah, kalau misalnya sudah ke kampus. Untuk mahasiswa yang PA-nya Pak Galih akan saya sebar. Ya nanti tolong dicek. Saya akan kabari di tele. Kalau udah ada perubahan, gitu ya. Kemudian untuk Mas Aldi Saputra, berarti itu Mas Jeremy doang ya diubah ya, bupesa. Maaf. Iya. Ini belum. Oh oke. iya, oke. Okay. Oke, okay, kalau gitu uh, nanti yang lainnya uh, menunggu ya. Uh, saya cek dulu siakatnya Mas Aldi Saputra ya, Bu Fesla silakan take over dulu, Mas. Silakan di. -over. Saya di dalam kereta Bu Fika. <guluh> Jadi ada yang mau bertanya. Uh, angkatan satu itu untuk teman-temannya Mbak Fitri ya, angkatannya Mbak Fitri itu. Angkatan 1, Mbak Fitri. Ambilnya itu semester 7, jika dibuka ya sama Bu Vika ya. Tadi kalau nggak salah Bu Vika sudah kasih oleh mata kuliah di semester 7 iya. ya. Iya, Bu buka Hah, gimana Bu Vika? Saya buka dua mata kuliah untuk semester 7. Nah, untuk semester 7 Bu Pika buka dua Jadi, mungkin teman-teman yang di semester eh yang di angkatan 1 pingin, Bu saya ada nilai C gitu, saya mau mengulang, silakan ya. Kan terbuka ya, karena cuma ada dua mata kuliah gitu. Atau mungkin Bu saya ternyata ada ngulang tapi belum ngambil semester antara, silakan juga teman-teman ya. Jadi, nggak apa-apa. Jadi, kalau mau ulang, silakan. Oke. Okay. Oke. Bagaimana kalau dengan yang nilai mahasiswa itu rendah, kayak nilai E, nilai D, apakah itu dinyatakan tidak lulus? Kalau seandainya memang dinyatakan tidak lulus, apakah ada kesempatan mereka untuk mengulang begitu? Oke, okay. untuk mata kuliah E dan D itu wajib pengulang ya, rekan-rekan ya. Bisa di mata kuliah yang, eh, di e, semester yang berjalan. Jadi kalau di mata kuliah genap, ambilnya lagi di semester genap. Kalau yang ganjil, silakan untuk ngambil yang diganjil. Gitu. Jadi wajib. Kalau C, B itu e, pilihan rekan-rekan ya. Kalau mau, bu saya nggak mau ada nilai B gitu ya. Saya mau nilai A semua. Silakan ya, nggak apa-apa gitu. Entara, tadi saya lihat chat uh, dipilih salah satu ya bu untuk semester tujuhnya uh, untuk semester tujuh itu silahkan diambil semua ya karena dibuka dua mata kuliah nah untuk kekurangannya silahkan rekan-rekan bisa me apa, melihat lagi di semester ganjil sebelumnya apakah ada nilai C atau D gitu ya, yang harus mengharuskan rekan-rekan mengulang jadi silahkan di bisa diulang di semester tujuh. Gitu. Betul Bu Ide. Bunda Ide nih. Apa kabar nih Bunda Ide? Baik Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk mata kuliah Bahasa Korea. Oke. Okay, untuk mata kuliah Bahasa Korea. Uh, kalau tidak salah saya. Kalau tidak salah info ya. Bu, dari Bu Vika, Bahasa Korea itu bisa uh, adalah MKDU ya Dan bisa rekan-rekan pilih, mau pilih uh, keluarga negaraan atau pilih Bahasa Korea gitu Kalau oh, tidak salah saya ya Berarti salah dari... satu aja yang dipilih Bu ya? Uh, salah satu? Iya, uh, salah satu ya, Mas Andri ya? Iya kalau misalkan udah ambil yeah. luar negaraan, berarti enggak usah ambil bahasa Korea juga enggak apa-apa Bu ya. Bu Fesa, yang Sanri Bisa keduanya Bu Fesa. Jadi di, di informasi. Izin. Oh, bisa keduanya ya. ya. BK udah kembali. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Yeah. Saya balik Jawa. Ini. Ini udah belum eksambel ya. Saya lagi di luar Oke, okay. izin menjawab, Mas Andri. Izin ya, Bu Paisa, Bu Nia. Oh, jadi, ya. uh, udah dapat surat edaran untuk bahasa Korea ya? Surat edarannya, Mas sudah pegang? Iya, sudah, Bu. Oke, okay. uh, penjelasannya itu, jadi uh, kita itu ada dua pilihan. Teman-teman bisa mengambil keluarga negaraan, boleh mengambil Korea. Berarti pilih salah satu, benar kan? Kalau misalnya mau dua-duanya juga silakan, boleh. Tapi kalau misalnya angkatan satu ternyata sudah keluarga negaraan, belum mengambil bahasa Korea, nggak masalah, kan? Sudah keluarga negaraan gitu ya. Untuk angkatan semester tiga sekarang itu boleh mengambil keduanya, boleh keluarga negaraan, boleh bahasa Korea atau mungkin angkatan satu mau mengambil bahasa Korea silahkan boleh juga gitu tapi keluarga negara sudah ada jadi bahasa Korea ini termasuk dalam mata kuliah pilihan eh, maaf, mata kuliah umum pilihan gitu teman-teman bisa memilih ya saran saya sih bu, ambil ya angkatan satu ya bu gimana mas Janar ya eh saya sih lebih baik diambil ya bahasa korea kali aja nanti main ke korea bu biar bisa nah, iya benar. <laughs> Bareng kali itu korea, kan? diajak perekor nanti ke sana kan? kan? iya bener kan menurut saya sih diambil juga kalau nggak salah saya Unisia termasuk salah satu universitas yang ada bahasa Koreanya. Tidak semua universitas ada mata kuliah bahasa Korea. Gitu. Jadi sayang sebenarnya kalau nggak diangkat. Walaupun itu mata kuliah umum kan, ya. Oke. Okay. Uh, Oke okay. untuk Mas Aldi, saya sudah cek disiapkan. Uh, jadi uh, Mas Aldi ternyata maksimal pengisiannya itu ada maksimal. kelihatan. Jadi ada delapan dua SKS maksimal dan Mas Aldi memang belum mengisi. itu Jadi mungkin sistemnya aja coba di-refresh lagi di web ya, menggunakan web Mas Aldi, nggak mobile ya. Di sini eh uh, kalau Mas Aldi belum ngisi. Oh ya. Berarti harus okay. hmm? harus lewat web ya, Bu. nggak bisa pakai aplikasi ya? Iya, harus pakai web, enggak pakai aplikasi. Ya. Pakai okay, Bu, makasih ya. Oke, okay, sip. Oke, okay, ada lagi teman-teman? sementara sedang ber, sedang memikirkan pertanyaan saya jelaskan lagi ya teman-teman izin untuk angkatan satu dan angkatan dua untuk angkatan dua kalau enggak saya, salah saya sudah mengambil semester lima, berarti bisa mengambil semester lima ya satu mata kuliah, benar enggak untuk angkatan tiga ya eh maaf untuk angkatan 2. Ya, ya. Mengambil 5 ya. Mengambil 5 dan bisa mengambil 7. Ya. Ya Tarman ya? Iya, Bu. Cuma yang ya. masih terkendala yang itu, Bu. Yang perbedaan ya. 24 ICS seperti. Iya. Benar. Jadi e, untuk angkatan 1 dan angkatan 2 akan mengambil mata kuliah yang sama ya. Sama angkatannya mengambil semester 5 dan semester 7. Di semester 5 ini, kita ada yang namanya mata kuliah pilihan. Apa itu mata kuliah pilihan? Teman-teman memilih arah kemana nanti ketika penelitian. Teman-teman mau fokusnya ketika lulus itu ke arah mana ilmunya. Itu mata kuliah pilihan. Ya, Tunggu izin ya. Halo, Bu Fika. Bu Fika hilang sinyal ya? Hmm, hilang bu, kayaknya. Kayaknya hilang sinyal, Bu. Halo. Silakan ya. teman-teman kalau ada nih mau tanyakan, ya. Iya. Maaf, terputus ya. Bu Fesa, bisa dengar suara saya, Bu Fesha? Bisa, Bu. Kedengar, Bu Fika, tadi keputus. Okay, sorry, sorry. Ya, biasalah. Namanya juga pinggiran Jakarta, ya. <laughs> pinggiran Jakarta Selatan. <laughs> Oke, okay, kita balik ke mata kuliah pilihan kita. Ya Untuk uh, mahasiswa angkatan 1 dan angkatan 2, kita ada uh, Prodi menyediakan dua mata kuliah pilihan. Ada e-commerce dan ada sistem pendukung keputusan. E-commerce ini adalah mata kuliah jika teman-teman mengambil uh, peminatan e-business. Ya, tahu ya beda e bisnis dan business intelligence ya. Untuk sistem pendukung keputusan itu teman-teman uh, berarti mengambil untuk fokus di bidang uh, business intelligence. Sistem pendukung keputusan. Ya, jadi bagi teman-teman yang uh, fokusnya ingin ke arah e bisnis dalam artian teman-teman maunya ke bagian uh, elektronik bisnis, uh, elektronik bisnis, ke, ke arah bisnis, yang dimana memang kita tidak terlalu banyak untuk uh, bermain dengan data, itu teman-teman uh, bisa mengambil e-commerce. Sedangkan, kalau teman-teman uh, pengennya ke arah bisnis intelligence, dalam artian kita akan berfokus ke arah artificial intelligence, uh, kita akan belajar tentang algoritma, itu teman-teman mengambil bisnis intelligence, itu ambil mata kuliah sistem pendukung keputusan. Oke? Okay? Paham? Sampai sini? Paham, Bu. Oke. Okay. Paham, Bu. Oke, untuk angkatan satu dan angkatan dua, silakan memilih dua ini. Catatan untuk angkatan tiga, kan angkatan tiga bisa mengambil satu mata kuliah ya. Jangan mengambil mata kuliah pilihan, ya karena teman-teman belum ke arah sana. Jadi mata kuliahnya silakan mengambil analisa dan perancangan, silakan data mining. Tapi saran saya untuk angkatan tiga, itu mengambil untuk tambahan genapin 24 SKS, itu analisis dan perancangan sistem informasi. Bagi yang mau mengambil mata kuliah semester lima. Kenapa? Karena itu yang teman-teman e, bisa mengerti terlebih dahulu. Jadi, nggak terlalu berat. Gitu. Kalau teman-teman ngambil pemrograman web, di atas kita udah bermain dengan pemrograman lanjut, itu coding. Pemograman web juga coding, takutnya jadi bentrok, coding-coding. Kalau misalnya teman-teman mengambil uh, untuk tambahannya, ini untuk angkatan 3 ya, uh, mengambil data mining, itu kita bermain dengan big data. teman-teman menurut saya masih uh, jangan dulu lah untuk mengambil yang terlalu sulit. No? Ya. Kemudian analisis dan visualisasi data juga kita bermain di data. Kecerdasan buatan kita bermain di algoritma. Jadi memang untuk semester lima ini agak riskan ya. Ingat, untuk angkatan satu dan angkatan dua harus lebih ekstra, karena semester ini sudah masuk semester advance-nya. Ya. Jadi harus ekstra untuk memahami bagaimana sistem informasi itu. Ya, teman-teman. Gitu, Itu untuk semester lima dan semester tujuh. Semester tujuh saya membuka dua mata kuliah, jadi teman-teman bisa mengambil 24 SKS. Ya, silakan dua mata kuliah ini. Untuk nama dosennya sudah ada yang tahu karena saya sudah input di KRS. Tapi tidak ada pilihan karena masih satu kelas. Untuk kelas selanjutannya, eh, ya jangan berharap dulu siapa dosennya. Ya, yang ada ini aja dulu silakan diisi KRS-nya. Ya, kalau misalnya memang sudah full, sampaikan ke saya, Bu, sudah full. Saya akan buka kelas kembali. Ya, teman-teman ya. Oke. Okay. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Uh, iya, Bu, bertanya, Bu. Uh -huh. Untuk angkatan 2 kan, bukannya kita masih fokus di semester 3, Bu, kan, karena belum... Oh masih semester, semester tiga ya, fokusnya iya, ya? Iya, habiskan semester tiga dulu baru kalau ada yang ber okay. berlebih. Oh, Wah saya udah mulai, oh ini angkatan dua, angkatan tiga. Kalau angkatan tiga fokusnya ke uh, semester tiga juga? Iya, jadi uh, angkatan dua dan tiga oh, ya? fokus semester tiga. Jangan angkatan satu kan fokus oh, di semester gitu. lima. Oh gitu, oke oke, simp. Berarti saya salah nih Berarti itu hanya untuk uh, angkatan 1 Untuk mata kuliah pilihan Dan untuk mata kuliah Eh maaf untuk angkatan 2 dan 3 Itu uh, untuk semester 5 nya Jangan pilih kuliah yang sulit ya. ya Oke Ada lagi yang ingin ditanyakan Saran saya sih en. analisis rancangan SI Karena itu tidak jauh beda Ketika teman-teman belajar tentang PDF di flowchart, gitu. Sama-sama. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, eh, Bu. Hmm? Um, apa namanya? Pertanyaan pertama saya itu, hmm? uh, komputer hmm? yang diperlukan untuk sistem informasi dengan uh, kapasitas pelajaran yang seperti ini untuk menunjang, itu yang ya. harus pakai VGA atau enggak Bu? Komputer, okay. komputer laptopnya. Terus yang, okay. yang kedua. Yang kedua, itu kalau kita mau jadi hacker tuh mata pelajarannya yang mana di sini <laughs> <laughs> <laughs> Oke. Okay. Itu dua ya, itu. Ya Bu. Sip. Saya bantu jawab ya. Nanti kalau ada dosen lain yang ingin tambahkan silakan. Jadi Uh, pertanyaan pertama itu, uh, uh, aduh apa lagi tadi ya? <laughs> saya saking fokusnya dengan kata hacker. <laughs> uh, apa tadi? Mas Nurkifli, maaf mungkin. VGA bu, VGA bu. Oh VGA, iya. Jadi untuk uh, kita sistem informasi tidak perlu VGA. Mas Nurkifli, saya dulu waktu saya kuliah. Uh, komputer saya itu komputer harga 3 juta ya, saya jujur aja, harga-harga 3 juta, yang penting apa? sebenarnya kalau sekarang yang penting itu RAM-nya, memorinya. karena apa? karena teman-teman nanti akan ngecompile, ngecompile uh, coding itu, kalau untuk VGA itu sebenarnya lebih fokus ke arah desain, kalau nggak salah saya ya gitu. Sedangkan uh, kalau nggak VGA juga kita masih bisa kok. gitu. Jadi, uh, tapi kalau misalnya Mereka ada budget juga. lebih, kalau teman-teman ada budget lebih untuk VGA silahkan dibeli, malah lebih bagus lagi. Ya. Yang... Uh, artinya menunjangnya di mana deh bu? Kalau hanya huh? menunjangnya VGA itu di pelajaran sistem informasi itu di mana aja? Karena oh, kalau di uh, itu... semester akhir. Kita belajar tentang inovasi kreatif digital. Itu ya, bisnis terakhir. Oke, ada lagi teman-teman? Mungkin uh, juga kalau misalnya teman-teman, kan kalau uh, SI itu kan juga kadang multimedia ya, arah multimedia, jadi mungkin nanti kalau misalnya ada yang fokusnya mau ke arah, ngedit-ngedit gambar ke arah multimedia gitu-gitu bisa Silahkan. gitu. Kemudian pertanyaan kedua nanti dosen lain bisa ini ya bisa menambahkan karena ada Pak mungkin Pak Andri orang coding. Jadi saya menjawab dulu pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua itu hacker Mazul Kifli. Hacker itu sebenarnya dilarang Masul Kifli. Jadi kalau kita masukkan dalam mata kuliah, tonton terjadi, distergap ntar. Ya, <tuk> hacking itu kita mencuri uh, file orang lain tanpa izin, itu hacking. Ya, nanti ada pe uh, pelajarannya itu di keamanan SI kalau nggak salah saya ada keamanan sistem informasi, kalau nggak salah ada membahas tentang hacking. Kemudian mata kuliah apa lagi ya? bahas tentang hacking gitu uh, ya mungkin uh, teman-teman juga pada tahu di sini jadi untuk yang kita fokus mata kuliah cara menjadi hacker itu nggak ada hasil kifly jadi biasanya <laughs> <tuh ternyata> jadi kalau pengen tahu yang kayak gitu biasanya uh, mulut ke mulut biasanya teman yang lain tahu nih cara jadi oh ngehacking Facebook kayak gini loh gitu. antar teman gitu tapi kalau untuk kita menyiapkan mata kuliahnya wah gawat kita kita yang langsung diserbu itu. Kalaupun Kala -kala, ada yang bisa juga, nggak bakal ngaku dia bu, kalau dia hacking. <laughs> Makanya, ntar ketahuan Oh, mahasiswa. Oh, yang hacking ini mahasiswa usia ini. Saya kemarin ini bu, hack kantor pos. Ya? Pos, -pos Kamling. Oh, hacking itu. Wah, masih usia tuh ya. Astaga. Sama Pak Andri udah diajarin SQL injection, Bu. Oke. sama siapa? Pak Andri? Pandri. Pandri, ya. Pandri. Oh, Pandri. SQL injection. ya Itu buat buat melindungi mengambil data keamanan sistem informasi. Melindungi, oh, oh, ya. okay. Bu. Oh, iya. Oke. Mau dicoba okay. aja, si Bu. Maknanya <laughs> perlu itu pelajarannya. Kenapa? Kenapa? Kenapa? Ada apa ini? Oh, nih Pak Andri nih, kalau oh, masalah hacking nih. Kenapa? Ada apa? <laughs> Masih soalnya minta diajarin hacking. Tapi Pak Andri, diam-diam aja ya. Jangan sampai Intel tahu ya. <laughs> Masya Allah. Yang, yang jago kan ada itu, Pak. Eh, Ibu. Oh, udah, deh ya. Hmm. Wah, tahu sama tahu aja dah. <laughs> Oke, ada lagi, mungkin ada dosen yang ingin uh, menambahkan terkait uh, komputer yang kita butuhkan untuk DSI, mungkin ada tambahan, teman-teman, uh, Bapak-Ibu dosen silakan, dan masalah hacking juga silakan kalau Pak Azlan? Pak Azlan ini? Ya, Bu Pika. Ya, uh, iya nih Halo? Pak Zlan, ada mahasiswa yang bertanya terkait Atau, uh, min minimum minimum laptop untuk SI, apa sih Pak Azlan? Harus VGA nggak? Minimum laptop untuk SI, kalau ini pertanyaannya jawabannya umum nih Bu Fika. Oke. Okay. Nah, pertama itu mungkin harus disesuaikan dengan budgetnya nih. Nah, dia mencari budget yang keren berapa? Karena kan contoh contoh nih, kalau misalnya budgetnya di angka 5. 5 juta. Nah, di angka 5 juta laptop itu kan speknya banyak nih. Ada Asus, HP, Xiaomi juga ada sekarang gitu. Nah, ada AMD, ada Intel mirip, gitu. Nah, jadi kembali lagi nih ke mahasiswanya gitu gitu. Karena Laptop itu contoh, mungkin ada yang pernah dengar namanya Infinix gitu. Nah itu kan pendatang baru tuh, mungkin. Nah itu kan speknya itu kan udah bagus lah kalau nama barang-barang Cina ya. Nah itu kan harga kan sekitar lima atau enam. Nah tapi mahasiswanya mau nggak memakai laptop seperti itu gitu. Jadi kembali lagi ke mahasiswanya. Itu Bupika mungkin dari saya gase pas berarti spesifikasi uh, pastinya yang penting bisa aja untuk compile ya Pak ya. Iya, Yang penting itu okay. sih ramnya sih. Kalau di PC saya pakai RAM yang mungkin Danri tuh, Pandri tahu tuh mungkin dari RAM pendukung yang terutama kayaknya dari isi dompet dulu Pak. <laughs> nah, nah itu tadi saya bilang pak penting dari si dompet nih kalau It's dompetnya pas lima juta ya cari yang seharga itu yang bisa dipakai untuk program iya yeah, benar nah, kalau Tapi ada yang baru Alors. beli bekas <laughs> Tapi ada ada standar di situ kan, Mbak? Iya. Misalnya standar berapa gitu yang lebih Seperti yang iya. bagus? <laughs> standar itu kembali ke budgetnya teman-teman. <laughs> Kalau diangka 5 juta cari laptop baru kemungkinan nggak dapet tuh. Dapat, dapat. Dapat laptop kantor, Pak. Si Cuman ya. ya untuk coding mungkin hmm. gak terlalu hmm. bagus. Tapi di angka lima. Iya, <laughs> laptop kantor. <laughs> nah, gitu. Tapi kalau cari yang bekas, mungkinan dapat spek yang bagus. Ini ada yang bilang. Banyak Pak Azlan Oke okay, teman-teman Makasih Pak Azlan jawabannya Yesu, Pak Iya Vika sama-sama Bu -sama, Bapak Ibu semua Saya aja gak ada laptop nih Bu Vika Yang penting itu bukan laptopnya, Tapi kemampuan orangnya Ya yes, nah, itu Pazlan. Bu Pesa. Iya, kalau saya pribadi ya. sih nggak ada laptop sampai sekarang. Iya, yang penting kemampuan orangnya adalah mengolah programming. Logikanya jalan atau enggak. kalau logikanya jalan ya. ya sama aja. Iya, benar tuh Bu Peska, benar. Kembali lagi ke semangatnya, teman-teman. Iya. Oke. Okay. Sebagai motivasi, Bu, Bjorka juga bisa, tuh. Semuanya sambu dong, Pak. Kan nggak ada laptopnya, Pak Arman. Iya, Bjorka bisa aja, tuh. Bjorka minjem kuarnet. warnet, izin Bu. Yang untuk antara nanti infonya, eh, lusa, Bu, ya? Update-nya. loh, ya, Nah, antara aja belum selesai, Bu. Iya. <Duo> iya benar. Ini antara udah ini ya udah puas ya? Udah Bentar lagi. Ya, Bentar ya? lagi. Bentar lagi, Bu. Akhir bulan Bu. Awal bulan. Oh, akhir bulan. Ya udah, semangat dulu untuk puasnya. Nanti untuk antara lusa deh. Saya pastikan untuk pengisiannya. Karena yang untuk semester antara otomatis menunggu Uh, hasilnya dulu, ya, baru bisa mengisi untuk uh, ganjil. Dan untuk makan, yang mm -hmm. bocoran, bu ke maaf maaf, motong ini untuk memiliki. yang antara Bocoran uh, uasis sudah di ini ya, diperbolehkan ya di temat ketujuh. Saya udah bagikan nanti di hari Rabu ya. Jadi rekan-rekan persiapkan aja pengumpulan nah. sampai batas luas yang seharusnya ya jadi dua minggu tuh oke, okay. eh. terima kasih Bu Fika <laughs> <Siapuluh>. <laughs> okay. saya mau coba lihat chat <coughs> hmm. oke okay, Mbak Teresia itu DM ke saya ya untuk dosen TA saya itu sudah ada grup Mbak Teresia Mbak Fitri Ada Mbak Fitri di sini. Mbak Fitri ada, Oke ada ya Mbak ya Mbak Fitri admin ya kalau gak salah saya Oh iya Untuk ya. PA itu ya Iya benar di ini aja ya Di share aja linknya Mbak Fitri Bentar. Oh iya nanti di share Bu Oke makasih Mbak Fitri Mampu, Nanti bakalan Mbak, di share ya oleh Mbak Fitri Untuk link PA saya Mbak ya, Ya. Oke okay. Kemudian Siapa lagi nih yang bertanya nih oh, Oke okay, Mbak, oh, Mbak Fitri nanya ya oh, Semester 5 pakai bahasa apa Pak Oke okay, untuk Pak Azlan nih Oke okay, untuk semester 5 saya bantu jawab Nanti bisa ditambahkan oleh Pak Azlan untuk semester lima, itu ada mata kuliah pemograman berbasis web. Kita uh, menggunakan uh, HTML dan PHP. Ya, Pak Azan, ya? Ya, benar. Ya, Ya, oke. Okay. Uh, kita uh, mulai aja, teman-teman silakan belajar tentang HTML. Ya, sebagai pengenalan, nanti akan uh, di, uh, diajarin juga PHP. Nanti nggak Pak, Pak Azlan ya? Saya konfirmasi. Oke, okay, sip, Bupika. Oke, okay. Siap. Ah. Ya ingin bertanya terkait nanti semester 5 atau semester 3 pemrograman itu belajarnya bahasa apa? Silakan hubungi Pak Azlan. Gitu, Pak Azlan, uh, saya mau tanya untuk yang uh, decoding apa kemoding itu masih jalan nggak, Pak Azlan? Uh, vakum berapa bulan ini <tuk> butuh generasi mahasiswa nih untuk membangkitkan lagi ke moding oh. mohon dihantar ya? lagi ya Pak ya oke Pak nanti ditunjuk aja mana yang paling lincah tunjuk satu jadi ketua sudah ada sih sebenarnya dari siswa bu jawabnya menjawabnya belum belum jalan Oke. Eh ya, ya. <laughs> uh, uh, lanjut. Ada lagi pertanyaan? Bu, oh, maaf Bu. Nah, ya, silakan Mas Irang dia. Ya. Mas tunggu. Gitab itu gimana ya, Bu? Yang Gitab. Yang untuk Gitab itu gimana ya, Bu? Gimana gimana? Gitab, Bu. Yang kemarin Oh, itu. oh iya benar. Untuk GitHub, itu bisa digunakan tergantung kepada dosennya. Nanti saya sampaikan kepada dosen yang uh, bersangkutan, memang karena emang GitHub waktu oh, libur kemarin baru kita jalin kerjasama. Nanti akan saya sampaikan ke Pak Azlan. Uh, Pak Azlan, Puntan, nanti kita bicarakan ya terkait uh, virtual lab kita. Pak Azlan menggunakan GitHub. Pak Azlan. Oh, oke. Oke, Pakai berarti ya? Yeah. Iya, Kazan. Jadi untuk GitHub kita sudah bisa mahasiswa sudah bisa uh, apa, akses karena kita sudah lakukan uh, kerjasama dengan GitHub, Kazan. Jadi bisa digunakan untuk pan siapa lagi ya Pak Andri ya mungkin ya ada coding untuk struktur data itu juga Oke. bisa menggunakan GitHub. Uh, Bunia juga di sistem basis data juga bisa menggunakan GitHub. Gitu ya, Pak ya. Oke, siap Bu Buta. Oke, nanti uh, sebenarnya untuk aksesnya itu oleh Bu Sesa, nanti bisa koordinasi ke Bu Sesa ya?